jadi medium angle itu sejajar dengan pandangan mata kalian. Di kamera kalian itu sudutnya seperti ini. Jadi itu sejajar. Jadi kalau kameranya di sini itu harus sama dengan objeknya. Jadi itu namanya medium angle atau medium suit. Biasanya itu hasilnya ditunjukin segini, di setengah badan kalian. Oke. Okay. Kemudian selanjutnya ada low angle. Low angle itu biasanya kita mengambilnya dari bawah. Jadi um, untuk objek Atau ya, untuk Kita ambilnya dari bawah Tapi bawahnya itu Kameranya posisinya di setengah hmm. badan kalian ini. Itu untuk low angle Atau biasanya itu Di bawah lutut kalian Itu masih dalam low angle Tapi kalau yang top eye angle Itu kameranya menyentuh di tanah Jadi suitnya itu kameranya menyentuh tanah hmm. dihadapkan ke objeknya. Jadi itu namanya low angle. Oke, okay, kemudian yang selanjutnya ada high angle. High angle itu diambil dari atas objeknya. Jadi kalau kalian lagi um, foto, biasanya itu diambil dari atas kursi atau atas apa itu namanya high angle ya. Kemudian ada yang namanya x close up itu hanya menunjukkan satu anggota tubuh kalian contohnya, hanya menunjukkan mata kalian aja, itu namanya extreme close up tapi kalau yang close up close up itu biasanya menunjukkan wajah kalian, Nanti jadi biasanya itu sepundak ini, itu namanya close up dan kemudian ada yang namanya bird eye angle, bird eye angle itu biasanya kita mengambil view pemandangan jadi gunung itu kelihatan tapi dari atas ya dan biasanya itu kayak bangunan-bangunan gitu oke teman-teman sampai di sini aja video kali ini buat kalian para anak muda yang mau lanjut ke dunia fotografi kalian bisa pelajari macam-macam angle-nya dan kalian bisa pelajari juga tentang triangle exposure di video kita sebelumnya buat kalian yang sudah menonton terima kasih banyak kalau ada kekurangan dan kelebihan mohon maaf sebelumnya kalian bisa komen di kolom komentar untuk membantu kami ya saya Aisyah pamit undur diri terima kasih banyak salam sahabat YouTube Indonesia kamera salam saudara